halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel gue vlog jawa kediri nah, video kali ini saya berada ada di baratnya besar gondang daerah bule ya pokok tidak sengaja saya melihat ada pintu masuk sumber wisata sumber sugewaras seluruh jadi mendadak saya ke Siena belum pernah. Bayar apa enggaknya? Ya, nggak yar ngerti. Tempatnya kelihatannya enak lari. Ini parkir mobil, bentar masuk aja. Tapi bayar apa enggaknya? saya mencoba ini parkir kendaraan ada ngantar sayang sekali belum pernah kita Cicu, nah, <laughs> nah, <laughs> berapa mbak <laughs> bisa tayki mau oh, sepeda mbak wah oh. oh, berapa mbak jadi nah supernya mbak tak rekam ya yeah. tak di mana dia tambah konten hehehe <laughs> oh, hahaha <amin. laughs> ya amin bayarnya. bayarnya hari libur Rp7.000 hari biasa Rp5.000 tapi gak apa-apa kamu -apa, si, kalah konten lho aku lagi rohiki aku wisata sumber Jadi aku main naik tangga lho kelihatannya tempatnya asik lho menekan lho nah, asik pemandangannya cukup mantap lho jadi saya ini saya posisinya ada di atas mantau orang lewat lihat-lihat pemandangan ini namanya sumber sukih waras, waras. buat keluarga ini mudah-mudahan suka lah mau main sini pengen mandi itu silahkan nggak rugi kalau kesini bisa mandi ya Aba -aba panas kayak gini cocok buat mandi komkom -kom. Di air, tapi tegannya bayarnya hari Minggu, tujuh ribu hari, -hari biasa, lima ribu. Lor. Nah, tempatnya kayak gini, sekarang ganti posisi. Ya, tak turun. Aku, aku nggak tahu, loh, loh, kalau di sini ternyata udah lama, tahun 2010 ribu tapi saya tahunnya hari ini. dan dan ram jika baterainya cukup ya, kayaknya segini buat ini ada tali talinya naik ini dulu aja kayaknya asik ini latar ya lah panjat. ini yang punya mental saja loh, kalau nggak berani ya nggak usah naik utang-tang nggak ada apa-apa ini -apa. selamat bismillahirrahmanirrahim kayak di TV TV itu loh, nyala nah asyik kan lor ikan rondaan gak jadolah enak kan lor saat bergoyang-goyang isi isyik ya kita jalan lagi ini sebenarnya buat melatih mental aja loh kalau mentalnya nggak kuat alias nggak berani enggak usah gak usah naik jembatan ini biasanya hari minggu ramai hari ini agak sepi ya mungkin kurang pagi saya kesini kesiangan tiatilor di sini tulanya miring sekunder kita itu dan masuk ke salah tapi saya malu ada orang mandi tempat bermain asik loh ke nah cukup asik lah nggak rugi kalau ke sini kolamnya banyak loh ada yang alami, ada yang sebelah sana di barat sama taknya asik lah uh, banyak satu 2 3 4 banyak ternyata lar. banyak tempatnya lah masuk ke atas aja. ganti posisi lah nah ini tempatnya loh, dari atas tempatnya kayak gini basisnya ada di atas hmm. asik Renang. tapi sayang aku nggak bisa berenang lar, kebalajar lah ada tempat kantinnya juga ada tempat makan, malam renang ini sih dan bisa nanya lemaknya sih kan ada angkringannya juga ada jadi istirahat dulu dar nah, istirahat di mana cari yang agak sepi ya Halo kamar mandi. Menasikan siang, Lur. Awas berhati Anda, ternima. Yang, yang ini agak agak dalam baru, ya sebesar anak kecil lah. Anak kecil mampu nah, ngebut dengan buat enggak begitu dalam air sampai airnya. Ini enak buat mandi-mandi. Saya -mandi. kasih saya ke arah kolam renang. Oh, tempatnya gini, asik ini buat nongkrong. gak nyantai, ada tendaan, kecemayan. baru kali ini saya datang ke sini luar, sama sekali belum pernah, nggak sengaja ini tadi aku baca kok tulisannya sumber suki waras ya asik kalau menurut saya asik nggak rugi datang ke sini nggak dari rugi BSB Asri Cafe, oh, ada kafenya juga lor. Di sini posisikanau oh, di sebelah sana juga ada lor. Nah, tempat renangnya juga ada, ada empat Semua dibagi. Di sini juga ada, tapi khusus buat anak-anak kayaknya. Ada air mancurnya. enak lah, nggak roti jauh-jauh datang ke sini nggak roti lagi, tempatnya masuk ada macet sih lah, indah, asik sih, nggak tahu kalau disentuh juga ada malamnya, ini berarti luas ini tempatnya luas banget ada cafe nya WSB Asri Cafe buat malam ini asyik juga asyik Asri Cafe ada warungnya yang pengen makan juga ada dari atas lah, ini kolam renangnya saya rekam dari atas musik yang keringannya banyak pengen rene, rene asarin minggu lah enak kalau biasanya libur tapi hari ini agak sepi mungkin aku kesiangan datang ke sini kalau tempatnya bersih-bersih tempatnya bersih lho kolam renang sepihara, sepihara tempatnya gana bekerah ngajin dulu selatan jalan ya sekitar gitu, jalan dulu-dulu nih pengen mandi ke kolam renang, dia ya, manggil area daerah Wates, daerah Kota kediri tempatnya asik loh, tempatnya asik, tempatnya kolam renangnya bersih, terus tempat-tempat nongkrong juga banyak pokoknya lah. tiketnya kalau hari Minggu 7000 kalau hari biasa Rp5.000 berbayar lah. tapi kalau menghibur keluarga anak itu eh cukup murah lah kan ada kolam renangnya kan buat mandi kan ada kolam renang, tempat kolam renangnya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lumayan kan buat nongkrong, ketemuan, juga menghibur anak-anak, keluarga, bisa mandi, tidur ya, pengen yang sumber atau kolam renang ya tempatnya ada di area yang antara perbatasan petigaan Disantara ngadilewe pasar kae ke selatan sampai Jimbon. Pokoknya areanya tengah-tengah. Ngadilewe itu jalan alias selatan jalan. Di situ ada gapra pintu masuk. Ya tempatnya ini lumayan buat selfie, buat main-main sama keluarga, banyak angker-angker -ngang. di sini tempatnya sih kamar, ya ada tempat buat nongkrong-nongkrong, nangkring-nangkring. -nongkrong, di sini ada ringinnya, tempatnya bawah ya lewas. makan sama mangan wafer nyambi mangan buffer. Sudah positif ya, Bang. Sudah nyatan itu enggak ya harus tetap pernah nih, oke, atau juga hanya buat anak-anak. Tiga kali ini juga bersih, nggak anak-anak. Oh, empat ini kalau ini tempat renang renangnya tempat renang renangnya alami <coughs> juga bersih ya enak banget dilarang memakai sarung ada satu dua tiga ada tiga yang <coughs> di sini luas kalau gak rugi kalau ke sini ada pohon <coughs> ada pohon ada rumah pohon buat mantau oh ini buat itu Lur Oh baru paham aku ternyata ini buat buat apa namanya kayak titip-titip dulu lah naik kayak apa namanya lupa saya ya ini loh ada tambangnya inilah tempat bermain nah tapi kagak apa saya namanya apa ini ntar digantung terus nyelorot ke sana paham gitu namanya apa ini ya buat melatih mental aja loh tambang-tambangnya ini banyak kan, jadi ini buat, nah. jadi orang naik banduk kayak bandilan gitu loh, terus ntar didorong ke sana nyelorot gitu, ya ini enak lah, ini saya mantau dari atas loh, mantau dari atas terus terus naik, kepengen naik, kepengen mandi di sumber Sukih waras ya tempatnya ini lor. tempatnya wilayahnya antara mana ya? jelas, ngadilweh lor, ngadilweh kanan jalan alias Kidul Jalan alias Selatan Jalan kolam renangnya ada tiga yang satu dibagi agak ke barat buat anak-anak ya enak gak rugi samben dulu-dulu pengen kebersihatan ya ya gak rugi nengi pengen renang komkom adus mandi ya enak lah seger hari-hari panas jam segini tuh juga cocok lah buat rendam air, rendam badan, buat dingin dinginan, seger-segeran oke okay lah. Ya moga moga video ini bermanfaat bagi telur telur semuanya. Ya, yang pengen Rene ya monggo. Aku intinya poinnya enak lah, ngasih tahu aja. Ini. ngasih tahu kalau di ngadi lebih di situ juga ada wisata sumber buat renang ya semoga videoku ini bermanfaat bagi dulu semuanya ya semoga. moga dulu-dulu semuanya juga ikut merasa senang lah nonton videoku ini yang baru ini yang nggak tahu jadi tahu gitu loh ya udah ya kalau gitu saya mau pamitan dulu kalau ucapan saya bahasa saya ada yang salah tidak mengerti juga rekaman saya videonya apa singkat-singkat atau kurang jelas ya mohon maaf sebesar-besar mohon maaf sebesar-besarnya ya lor Kau ngomong ke uangnya ya Yus, aku tak pamitan ya lor sawan aku ayahnya mulai atau saya mau pulang beristirahat dadah kalau gitu saya pamitan dulu ya lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor dadah lor